Dampak harta haram, hilangnya penikmatan beribadah, dan tidak terkabulnya doa. Memakan harta haram adalah ciri khas mayoritas Yahudi. Al-Tarik channel menebar sunnah. Maka jangan diharap jasad kita akan bergairah melakukan amal amal soleh bila jasad tersebut tumbuh dari makanan haram, jasad yang malas beramal soleh tidak akan merasakan kenikmatan ibadah dan takhoruf kepada Allah sehingga menjadikan jiwa ruhaninya gundahulana, ampa dan nestapa. Ini adalah petaka yang dahsyat setiap pribadi yang merindukan kedekatan dengan Sang Penciptanya. Wahai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al Qur'an surat Al Mulkinun ayat 51. Seorang laki menedahkan tangannya kelang berdoa. Ya Allah, ya, ya, Padahal makanan berasal dari yang haram. Minumannya berasal dari yang haram. Maka ingin berasal dari yang haram. Maka bagaimana doanya akan diterima? karena doa merupakan inti ibadah salat maka bila doa ditolak dikhawatirkan salatnya juga akan tertolak Ibnu Abbas radhiallahu anhu berkata Allah tidak menerima salat seseorang yang di dalam perutnya ada makanan haram Allah tidak menerima salat tanpa bersuci terlebih dahulu dan Allah juga tidak menerima sedekah dari harta haram diwayat itu mengajak makan harta haram yang melakukan seok dan adalah ciri khas mayoritas kaum Yahudi di masa itu perilaku ini ditiru oleh masyarakat muslim maka kerusakan masyarakat Usten tak terakan dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi bersegera membuat dosa perkhhan dan makan yang haram sesungguhnya amat buruk apa yang metak itu Alquran surat alna ayat mana